Tuhlah berkat tu. Ilahiya ya ilahi Ilahiya ya ilahi Ilahiya ya ilahi Taubatun qablal mamat Pantas rukua pantas sujud Baca mu dalam payah pantas di group pantas di share Meen-meen mu en pura pura lihat selalu melaju geruduk getar yang lido curupa tapi si acur baru Sabolu cua walun raya Tumangga kenal timku ilmu Getanywa Bandung be di lagi sa Mangatakun aya disembayang Dadadapre wadé Aisyah Mangatakun aya disembayang Dangdang tak perlu ada aisyah, di masa od si drawaran ulun tuan gisa menyodakin ayat sembahyang, na wadai Lusa si nahanelosa di Ulun Tuhan, lonjakan kisah tan dan sodot tan sotam si agama mana mengokar di masa od lah Ulun Tuhan di lonjakan menyodakun ayat sembahyang Nawa teh jan singon Hingga Bandung habeh jiwa Imum sidraw tinggai saja dengku Imong tinggai sidraw Dua lang jamo acamok suba Dengkui Imong gebedohagua Bajara ke hampir suwa tunggu imum ke wawah sidra Bajara wa ke hampir suwa tunggu imum ke wawah sidra Turun mahtawa ke baca doa Ilahiyah Ya ilari Ilahiyah Ya ilahi Ilahi ya Ya ilahi Tawbatan Qabbal al-mah Pantas Suhu Pantas sujud Bacang wa geruk Dalam payah Pantas di geruk Pantas di cen Meen Meen Pura-pura Pantas di crop, pantas di chain, mn mn lampura ilaiya ya ilaii, ilaiya ya ilaii, ilaiya ya ilaii, taubat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Adalah selawat orang semayang berjamaah yang boleh ber oh, dah jamaah gelak dengan segera. Oh boywal, letak pun imam tak kena ya semayang, gubegah nato pelupa Langsung dia kita, nian ya, benar tu dibuat. Iqab Allahu Akbar di Nanggroe Makassar. Cung belum pergi. Itanya wahai Kampung Cung langgulimo. Ya baik. Demikianlah sebagai peringatan. Amin ya robbal alamin. Moga-moga kita nyawa Begitu bila Allah Taala berdunia. Amin. Amin.